Halo, rek. Ketemu mana Ambe aku. Aku itu Valentina, Dek, guruku gamer, belajar nge-game, belajar waduh, do do do do Saya, saya, saya, kamu layar ku sekali brightness-nya. Oh my god, oke. Uh, kabar kalian di Omore, setelah sekian lama aku tidak duduk di singa sana. Ini akhirnya aku kembali di sini. Welcome back, welcome back dan akhirnya aku bisa kembali ke singasana ini setelah sekian lama oh no film pendek oh no dan lain-lain lain-lainnya lain yang ku kerjakan jadi ya welcome back kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga kalau kalian belum nonton yang lain-lainnya yuk tonton sekarang juga yuk eh ojo nonton nih nonton ini. baru nonton liannya oke okay? dan uh, sedikit uh, cercah yang akan kita mainkan kali ini, episode pertamanya. Eh, wes tau tahu tak syuting jauh. Di awal 2021. Uh, crazy, right? Ha -ha. Dan kenapa tidak di-upload, Bu? Eh, uh, good question. Karena saat itu aku tidak pede dengan apa yang kusajikan. Kan dulu itu koyok channelku sempat ganti-ganti ngono Dan aku, aku sempat bingung terus langsung saja kita tidak usah banyak cincong cincong cincong yuk dan tak rekam dulu ayo le oh yuk dan seperti yang kalian lihat di monitor ya ada mbak-mbak dengan kulit HD ya kulit high definition yang mana namanya mbak kara Bakara ini yang akan membimbing cerita kita kali ini. too easy or too difficult, remember you can change the difficulty settings in the options section. Iya mbak, tapi kayak eh, aku pingin yang begini saja, seperti yang episode kemarin. Oke okay, yo, press circle to start. Welcome back. Yo, game ini namanya Detroit, re. kalian harus ngerti ya. Kota modern yang ada robot-robot android Di tengah-tengah manusia Dan itu mengangkat isu Kayak jika robot-robot ini tuh Lebih canggih dari manusia Akankah manusia tetap berguna Di dunia ini Nah isu itu yang akan kita bahas Di cerita-cerita kita Di sini Dan untuk kalian yang belum nonton episode sebelumnya Kok tak kasih link atau kartu Atau apapun yang menghubungkan Video ini dengan yang lalu Oke okay? Wow, we are back to Detroit City. I miss it so much. Di sini? Uh, sorry, namanya siapa ya? Lupa. Aku lalir. Wow, it's a big house, ya. Rumah yang besar. Oh, Marcus. Eh, teman kita. Hi, Marcus. Seorang apa ya? Android yang cukup setia ya dengan majikannya Deposit Package Oh, Mission Mission kita itu apa rek kok yuk 3D nya ini dan iku kalau kalian penggemar Skyfy aku recommended kalian main ini banget recommended banget inti nih nah itu wajah kita berhubung kita robot ya tadi ga ada ekspresi nih flatai oke oke put it down kita harus lepas jaket dulu biar nggak sumuk, pe ya. Oke, itu itu mission kita. Take care of Carl. Carl, oh Carl, itu majikan kita, Red. Majikan kita yang kita jaga. Jadi, Markus ini adalah android yang diberi program untuk merawat seorang pria, namanya Carl. Yang mana? Oke, okay, thank you. Carl itu adalah seorang pelukis. Loh, jadi kalian kalau lihat rumah ini terus kelihatan banyak kanvas-kanvas yang besar, ya itulah apa yang Carl kerjakan. Begitu. Eh, apa ini? Oh. Merubah perspektif ke merah. Aku udah lali-lali ngunu. Oh. Ya, ya, ya, ya, ya. Saya explore explore dulu ya, mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan atau kita bisa lebih tahu lebih banyak tentang Markus dan Carl, maybe Oke okay. Wow, wow ini indah sekali Oh, ya ya ya, ya I see, I Enggak, aku enggak kepingin merubah sudut pandangku Ya ampun, smooth banget sih Aku bersyukur lahir di tahun-tahun ini Mempunyai game yang bagus seperti ini Oke, okay, sepertinya tidak ada, dan kita akan masuk ke pintu ini kah? Permisi Permisi Oh Draw curtains Buka gorden. Oke, okay. tugas pertama yang sangat mulia tentunya adalah membuka gorden ini Hayah! Selamat pagi, Carl! Hmm. Ayo, kawanku. Ya, yeah, selamat pagi It's 10 AM <laughs> The Weather is partly cloudy, 54 degrees 80% humidity, with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You uh, never forget anything. Kita? Oh, which is right. Because I'm a machine, sir. Markus, maksudnya? Bukan saya, saya masih manusia Iya, masih bisa makan, masih bisa nangis Iya, masih bisa Kalau Markus... Sistem? Mm -mm. At Mr. Carl Medicine Medicine Oh, ini, ini, nih Medicine, agak maju lagi, gak bisa? Gak bisa Oke okay. Oke okay. Show me your arm, please, Carl No Kau Kok mau ngomong sih aja mau ngomong, Mbak? Thank you. Hmm. Hmm. I just opened my eyes and oh. I'm already my teeth. Karl ini mungkin agak sakit-sakitan ya. Jadi butuh obat setiap hari sampai apa bangun aja dibangunin gitu loh. Kayaknya Karl ini dalam kondisi medis yang tidak baik. Dan kita tugas kita adalah ya merawat Pak Karl ini. Yuk langsung kita sontek Humans are such a okay. fragile machine. Tidak lembut untuk seorang perawat ya. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Hanya karya seninya yang membuat yeah. dia ingin bertahan hidup. Selain What itu ada alasan. What oh, happened nothing. Just some demonstrators in the street, mm. What a bunch of idiots! They think they can stop progress by roughing up a few androids.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 Oh, oh, tahan ya, oh, sampai jatuh ya. Pak Carl jatuh. Pelayan nih. Rapuh soalnya. Oke. Okay. Tugas mulia kita yang pertama selesai. Mandi. Iya. Yeah. Suargo, rek. Kanjarannya Ngeterno Pak Carl mandi. Oke. Okay. Uh, uh, Oke. Okay. Oke. Okay. Tombol yang bener. Iya. Yeah. Ojok salah tombol. Pelayan. Pak Karl sudah cakep. Sudah rapi. Siap untuk jalan-jalan, maybe? Pak kita akan jalan-jalan pagi, Pak Karl. What's on the agenda today? the dining yes, the of Wow, retrospective at Museum of Modern wow, ada pembukaan museumnya, Pak. Hari ini. Yeah, harus hadir, attend, Pak. Enggak boleh enggak hadir. It, yeah. We'll see about that Mau nonton mushola hari zaman, Pak? Just your usual fan mail. I've already answered. Hmm. Hmm. Semuanya sudah tertangani, Pak. Tenang. Any news from Leo? Leo? No. Leo siapa? Leo siapa like. ini? No. No, I don't bother. Oh, kita turun sendiri. Oh, ya oke okay, oke, okay. lupa. Lupa kalau kita jadi robot, lupa. Sorry. Yang rumahnya tuh high-tech sekali ya. Yo, hulang kaya, le. oh yang kaya iki Yo wajar talek rumay high tech. Pelan pelan, yo Markus. Pak Karl ojo di gawang ngebut. Kita harus lembut. I'm starving. Well, your breakfast is ready. Meja, makanya, Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Markus. You're welcome. Oke, okay. oh, apakah ini? Apakah ini mencemaskan? Oh iya, yeah. iyo. Fancy Serve breakfast Sebentar, sebelum itu Apa? Nunggu 5 menit ya? Bentar aja, pingin eksplor sana-sini Soalnya Masa aku tinggal sama-sama Selama ini aku gak tahu perabotan Jenis apa yang menghiasi rumah ini Oh, Wow Wow, nice view Pemandangan yang indah Ada perpustakaan oleh orang kaya, itu perabotannya rotok kau umum, Oke, oke okay. okay, so far so good, tidak ada yang bisa di -explore. Jadi misi utama kita kita tidak bisa melawan program, yo Kita disuruh serve breakfast, yo yo breakfast. Kak boleh lain lain. Oke, okay, kita masuk ke dapur. Yang mana dapur ini indah sekali. Uh, oke. Okay. Adang bisa daging. Oh iyo dong, oh nggak enggak, enggak siap saji bisa mesti masak noh. Safe, safe, junaidi uh -uh. robotku. Mekari mengantarkan saja. Oke, okay, jangan sampai tumpah, Margus Itu buat Pak Carl. Ya, lo pengen oma, lawannya otomatis buka dewi silakan pak Carl mau tak suapin sekalian biar samen enteng dulu, kak kak berat berat lo and bonapetti thank you Marcus sami-sami ah, television oke okay. wed kopi pagi hari bapak-bapak dan kopi itu tidak bisa dipisahkan hmm. itu fakta silahkan. Oh, sure. Oke, okay. boleh. Mm. Oke, okay, okay. terima kasih Pak Karl Nah, kita di bebas tugas ini, baru dapat perintah bebas tugas. Kita mau ngapain? Find something to do. Hmm. Oke. Oh, okay. oh C ya. Nama tv-nya tuh CTN see, see, see. Kita punya piano. Kita punya apa aja sih? Seek. Seek seek seek seek Oh, apa itu tadi? Si Wow. Kenapa, Pak, kau? 5, dan kekerasan. Lima ribu tahun perang itu hanya untuk kita yang hari ini yang serakah dan bodoh dan gitu katanya pak wow. uh, sebelum itu enggak aku tidak mau baca dulu lainnya lainnya oh. kita bisa main piano gak yuk? kak boleh main piano dong serius? oh iya kak boleh main piano lain nih. Apa ya? Masuk retik, Mang. Mm. Oh. Life found on Titan? Planet baru. Wow, sangat-sangat apa ya? Apa? Le memandang masa depan Niku aku lali kata bakune itulah. Visioner. Thank you. Visioner. Waduh, nih, masa depannya buku nih gak diwalak-walik kertas, re. touch screen, majalah touch screen, nah, saya kira tablet ya, mungkin ben, buku cetakan cat satuan nih touch screen, wow, re visioner sekali. Uh -huh. Kita punya apa ini? Oh, oke. Okay. Si. Aku sepertinya tahu sesuatu. Oke boleh dong main piano? Main, Mainkan! kan? Uh, Cidon dong. Karena aku seni budaya dan musik ya. Aku ingin Markus main piano. Um, Melancholic, hopeful, intimate, hopeful, hopeful it's nice. Angkat tangan, main. Interaktif sekali Wah aku lihat dua piano kok inginnya Jago aku rek lagi Aku penasaran akhir lagu ini di mana Ko Bravo! Bravo Marcus Sometimes I think you have more humanity than most humans. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. Uh, pak, this tapi, world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Tapi aku mesin pak. Apakah aku bisa memberontak programku? itu deep loh, dialog yang kalian dengarkan barusan itu deep banget kayak dunia itu hanya melakukan apa yang dia perlukan, kalau misalkan tidak diperlukan dunia pasti akan jadi terbuang dan gak punya pendukung dan lain sebagainya ah, just deep talk again oke okay. oke uh, Kok jadi aku ya sing baper ya sekarang lah aku ini mesin mesin oke kita masuk ke ruang karya mungkin ya wow wow uh, studio yang odor tapi ga odor oh. wow I love it. Blue Let's see where kiss. we left off. Remove the sheet. Wait. Uh, remove the sheet. Uh, okay. Remove. As you wish, girl. Wow. Wow. Kalian pernah ngelukis di kanvas ngarep? Ya, apa sih perasaan kalian ketika menolehkan kuas di kanvas? Comment di bawah. Wow Point of view-nya itu loh mm, Anything you need anymore? Carl? Oh Mungkin tak bersih-bersihin sedikit ya, Reyo Kan Carl udah nggak bisa bersih-bersihin That's why I'm here Oke okay, Itu sudah, perkamen Cat-cat uh, yang berantakan... ini, ini, ini Cat-cat yang berantakan Hop, taruh di tempat yang benar rapikan semuanya Bellini Paints Cat anti bocor Sudah, Carl, sudah bersih. Studiomu siap digunakan lagi Terus rambut sih like aku What's aku. Hmm. Pak, aku kan mesin nih. Aku bisa bilang like dan don't like nggak. Tapi iso eh. hmm. Like. Yes, there is about it. Hmm. Lali I can't quite Tidak tahu di hati pak. Kan saya tidak like punya it. hati. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl, ayolah. But enough about me. Mm -hmm. Let's see if you have any talent. Pak, saya masing. Try. try painting something. Saya mungkin Paint? bisa melukis, I... tapi. Painting what? Anything you want. Nah, itu, itu, itu. Nice it question, try. Marcus. Give it a try. Isu, ta pak? Pak, pen lagi guyon aku yang tenanan, ta? Aku kimasin. Tapi always lah, untuk menyenangkanmu, find a subject to pain. Find a subject. Hmm. Pain. Wah, kita dapat dua pilihan. Atau lainnya? Oh, kita bisa imitating ya. Uh, meniru meniru meniru itu hmm. haruskah meniru? Iya sih, iya ya deh robot deh, robot deh butuh waktu untuk scanning dan lain sebagainya. Kayak aku aku ingin paint state Oke, okay, lo Aku seneng interaktifnya itu suka sekali ya. Ah. I'm that a lovely magnificent. A let money magnificent. Wow, it's it's That is it's a perfect copy. It's good. Of reality. The reality. Tiruan yang bagus. Tapi melukis bukan, bukan hanya meniru apa yang ada di sekitar kita. Tapi perspektif. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. Right? Go on, go. Try it. Grab that canvas, <laughs> Pak. Itu seperti memaksakan program, Pak. Nanti saya dimarahin itu developer. Dikira error nanti. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Okay. Trust me. Okay. I close your eyes. Close your eyes. Okay. Apa ingin kau katakan, Carl? Try to imagine something that doesn't exist that Something you've never seen Now concentrate okay. On how it makes you feel And let your hand drift across the canvas uh, Okay, this is the yellow mode What? If I become Marcus, I want to picture what? Identity, maybe. Re Android tidak bisa merasakan. Ini pertanyaan yang janggal. Mungkin Dubs. Mungkin Dubs. Identity dan Dubs Merakukan. Maksudnya kayak Pak, aku ini mesin, tapi mau kongkongin gini Jadi aku ingin mengangkat issues itu di dalam kanvasku. Marcus, you can do it. Jadi apa ya? Identity and Dance. Dan kayak Markusis mulai menjiwai banget. Oh my god, it's a good picture. Oh my god. Same as what I said. Eh, ini siapa ngorok-ngorok kakek aku? Hey dad, eh, aku punya topi kayak ngono. Ayah. Oh Leo Oh, anaknya. Loading dong aku. Ya aku mau pengen mampir ayah. Udah lama gak ketemu ya ya Kabarmu gimana nak? Oh ya, ya, aku baik Ayah aku butuh cuan ayah. Mana? What Lewing kan si orang leh. Teh ayah uang nih, Allah durga, No, no, no. I swear God God, don't I lie to me, Leo. What difference make? I just need some cash. That's all. Sorry. <tutup> no. no. What? Why? You know why. Soalnya kamu boros, leh. Yeah, yeah. I think I do know why. <laughs> you'd rather, you'd rather take care of your uh, plastic toy here Tapi tidak, aku gak ngeremehi ayammu, Leo. What's, what's got that Smarter? More obedient? Not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine. Leo, that's enough. Lulu, enough. Yeah, yeah, yeah. Ayah mengerti anakku. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. Kamu tidak pernah mencintai ku, ayah. Lah, uang yang you aku kasih itu ujung cintaku, nak, nak. tetek Itu menyakitkan sih, kayak ketika koyo ada anak bentak orang tuane, itu menyakitkan sih, kayak iso kan ngomong biasa dengan nada yang biasa ngunung Enggak tau lek orang macam-macam ya cuman lek aku berusaha enggak nyentak sih. Kayak misalnya opo ya dipanggil ngono Iya bu, ngono ngono kak. Iya bu, nah ini ...itu berbeda. Yes, It press cool to start. Kita dapat alur yang seperti tadi yang kalian lihat. 2038, kita di 2038 dari masa depan. Ye. Sekarang kita jadi siapa? Di uh, timeline yang kedua, kita di sebuah cafe namanya Chinese Bar. New Android's Alloyed Tapi kita bakal masuk Yakin nih? Android gak boleh masuk loh Masuk deh Waduh langsung udah disorotan dong Let's Anderson? Oke okay. Kita disuruh scan ya Scan Wow Wow Fitur ini masih mengejutkanku untuk sekian kali. Oke, okay, kita mulai scanning-scanning mencari orang. Ya pun, futuristik sekali. Look around using the right stick. Oke. Okay. Um, oh, analyze. Ya, okay, apakah ini mismatch? Bukan, bukan yang kita cari, bukan. Uh, ada berapa orang? Oh, ini dulu. Coba-coba. Oh harus wajahnya kelihatan ya oh ini ini bisa ini ya waki apa sih oke oke aha Peterson Jamie mismatch tidak cocok oke okay. oh Hai, Lucien Anderson hang Anderson cocok oke okay. uh, woah selanjutnya introduce yourself. mohon maaf saya lagi ada mesi, misi penting ngapunten uh, enggak enggak enggak. Uh. Uh. aduh kok langsung dilirik sak sak kampung ini si explore dulu wow wow ganteng kayak semua. Andai kau manusia, kawanku, kau bukan manusia. Ew, banyak coretan di sebuah bar e, tidak ada yang bisa kita eksplor lainnya. Waduh. Waduh, langsung dilirik dong. Pak ojo juli-juli lah Pak. Aku iki ono misi penting di konon programku. Ya wes, mungkin tidak ada yang lain selain Lieutenant Anderson. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station but nobody knew where you were. I was you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the Fifth Bar. What do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a cyberlife android in accordance with procedure the company has allocated a specialized model to assist investigators well i don't need any assistance especially not from a plastic asshole like yeah. you just be a good little robot and get the fuck out of here uh, um, understanding i understand that some people are not comfortable in the presence of androids but i, I... am perfectly comfortable back off before I crush you like an empty beer can uh sorry Reason Listen I think you should stop drinking and come with me It'll make life easier for both of us What the Trunk yeah uh, Buy him You know what I'll buy you one for the road What do you say? Bartender? Tak tukok no pak. Ayo, pen mel. Aku tapi tak tukok no. Mm -mm. See wow, Aku nggak bayangin aku punya robot kayak gitu di rumah. Oh. Sidanya kita netral How ya sama Pak I'm Heng. Iya Pak. Ada. Ada Homoside uh, Anu ngertikan. Terluka, skala berat <laughs> Wow, crime scene Oke, okay, kita... fix ...jadi polisi Diplomatic! My are to to the crime scene, Listen. I don't give a fuck about your instructions. I told you to wait. Sorry, I can't, sir. So you shut the fuck up, and you wait here. Sorry, sir. aku tidak bisa menentang programku, sir. Yeah, yeah. Yuk, keluar sesuai program kita ya. Joss Douglas for Channel 16 Can you confirm that this is a homicide? I'm not confirming anything. Ada banyak wartawan ya. Sudah. Kenapa Crimson si itu selalu identik dengan hujan? Eh, run, wow. Androids are not permitted beyond this point It's with me Sorry, but I'm with him What part of stay in the car didn't you understand? Your order contradicted my instructions, Lieutenant You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way, got it? Got it, got it. Good Even Hank We were starting to think you weren't gonna show Yeah, that was the plan until this asshole found me So, you got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. a <manyain> okay, okay. the landlord to hadn't paid us rent for a few months, thought he by, was going on. Okay, ini adalah TKP. I'm really scared. smell. Oh, aku gak bayangin pak polisi yang menangani kasus-kasus seperti ini dan berhubungan dengan... Kayaknya aku review evidence, soalnya kan aku ini robot polisi, aku tidak diciptakan untuk mendengarkan briefing. Tapi aku ini masih. Oke, okay, ada sesuatu yang merah-merah namanya red Ice. Three weeks. We'll kitchen Probably the murder weapon. Oke, tak analyze. Nope. The landlord front Not much. Hey, The neighbors Three. confirmed we had one, but it wasn't here when we arrived. I... No fingerprints. I gotta get some rubber. air. Make yourself okay, at home. I'll be outside. Oh, sorry. See, apakah kita bisa yang ini? Eh, uh, ah, uh, no, no, no, no, no. Kemana ya? Bukti lainnya, ayo, aku perlu 10 hal untukku investigation. Video itu itu ada, ada ada. Wait a second, wait a second. Is perfect. Too neat. No human like this. Oh. Ada sepercik darah. Chris, is this written in the Oke, okay, scan ada. Ada sidik jari. Berarti orangnya pegang kursi ini ya. Uh, bukti perlawanan. So. Terminus. Oh, okay. uh, ada satu pisau yang hilang. Senjata ya red eyes seems our friend carlo's like the party chris i want full analysis on the narcotics oke okay, kita dapat berapa tadi 6 oh ada tongkat baseball oh, ayo lah kawan ayo lah kawan i rodok cranky, ah oke okay, ada fingerprint berarti yang manusia itu megang ini sudah, reconstruction, woo, woo we found something, kita menemukan mereka ulang kejadian, oke, okay. uh, oke, okay. ah, Deviant took a knife, uh, robotnya itu ambil pisau, terus, oh sempat pukul-pukulan, masih hmm, Oh, ada error error error oke okay. kayaknya udah udah dua hal yang kita temukan Oke okay, kita butuh tiga lagi kawan ini sudah belum ya Oh ya. Yeah. berarti ke mana? ke dafur ini bisa dibuka enggak bisa dong, bisa okay, uh, it's mungkin... oh. yeah. Ada... door was locked from the inside The killer must have gone out this way There are no footprints apart from Officer Collins size 10 shoes What well, happened polisi. weeks polisi. Tracks could have faded Pasti ada jejaknya kalau keluar. Berarti tidak ada yang keluar time. dari rumah. Iya, tidak ada yang keluar dari rumah, tidak ada yang kabur. Berarti pelakunya kemungkinan onon ya. Oh, mah dong berarti. Wow, sebuah kabar buruk yang um, sangat bermanfaat. Dek sana ada apa ya? Eh, <laughs> ya Pake hamasut dan dekono, iku adalah Nyaget-nyageti Ini... ini apa? Kamar mandi? Kita masuk kamar mandi Open Bah! Oh. Oh. Eh, eh! Kok mau ronok sajen dia gini? Sajen? Soboseng, saja nih 9, kurang 1 Dek mana ya? Apa kita melewatkan sesuatu di depan? Eh kawan, tinggal 1 Kita lihat yang depan, coba it's tahu way. ada sesuatu yang... Apa itu Apa itu Eden Club? Come on guys, get a move on. Sorry sorry, excuse here me. Excuse me. Mau lewat, to Kita belum ke sini. di kumisnya Ya ampun Carlos Ortiz uh, Perkiraan meninggalnya jam 12 malam luka tusukan 28 luka itu bukan hal yang sedikit terus Dan fingerprint yang di palu dan lain sebagainya itu punyanya Pak ini ternyata. Bukan orang lain. Oh my God. Kenapa kita melakukan ini, kawan-kawan? Crime scene dan anything else? Oke. Okay. Oke, okay. pertama kita di... Oh, kita jatuh di sini. Oke, okay. selanjutnya. Ini ditikam Bukan Pak ini yang mukul. Terus. Terus, aduh-aduh-aduh. Oke. Okay. Terus ke dapur. Uh. Ya. Yeah. Dan aku yeah. ngilu. Like really it pak, itu bukan wajah yang tepat untuk membasuh mesai. 10 bukti Easy peasy I'm alive I'm alive What does it mean? Kita semua hidup kan? Kok katanya ditulis barang untuk maksudku Okay. Pak, aku sudah siap laporan, mohon didengarkan dengan samsak ya. Oke, tak ceritain lho, Pak. in the living room. In the living room. I think you should look Salah dong. Dodol. There are obvious signs of a struggle The question is What exactly happened here? Okay, okay, okay Yo, kita. I think the victim attacked the android With a knife With the knife No, that can't be right It doesn't fit the evidence With a bat With the bat That lines up with the evidence Go on Okay, okay kita menyelamatin yang pertanyaan ini ayo ayo ayo bisa yuk bisa yuk the android the android the victim stabbed the android stabbed the victim yeah so the android was trying to defend itself right okay okay okay then what happened then what happened the victim fled to to to the living room the living room. Yo, kita salah satu dari empat pertanyaan. Itu sangat gitu ya. Ayolah, masalah, selamat sih. Oh, oh, Alright, with, with a knife. With Your theory is not totally ridiculous But it doesn't tell us where the android went It was damaged by the bat And lost some therium. therium Lost some what? Therium Therium You call it blue blood It's the fluid that powers android's bio components Densin uh, It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye oh. Oh. But I bet you can still see it can't you? Correct Sepertinya. So uh, Yes, kita selamat sian. Oke, okay. saving. Scan now. Alright, search a blue blood trace. Hmm. Ya, scan scan di sini. Hey, hey ngebak, eh, hey. oi, astagfirullahaladzim, eh, oke, okay, apakah di sini? Waduh, di sini dong. Waduh, rek, waduh, setah, setah, setah, setah, eksemain. Kok, yuk, bekas tangga enggak sih? Ladder was used, tangganya dipakai. Ke tempat yang gelap dan melampauinya aku tidak suka ini. Ah, sebuah tempat yang door. Oke, okay, untung si sapu. I really hate this sebuah tempat yang aku tidak ingin mengunjunginya sama sekali terus aku yang bisa nggak ya coba coba hey hey hey what are you doing with that chair I'm going to check something uh, tenang tenang sekali iyo iso dong oh iso iso check so okay it's good it's good it's a good or not and not iyo to the or tapi and not iyo baik iyo tidak oh, abu iya bisla iya bisla iya bisla Demit ada di sana Kono dewe pisan. Aduh, aduh, kok mandek. Aduh. Sss. Open ya. Mm. Kamu ngapain di situ? Kan bisa di tempat lain, pindah. Aduh, dilakone no Dewi pisan. Kamu kok tenang banget sih? Aku lois... Is adem aku dek gineh Bunuh orang dong Bunuh orang dong Maringin ketemu Maringin ketemu Tikungan terakhir rek Dead end rek Dead end Dead That... Abang abang bisan Abang abang bisan Apa aneh ku sing abang abang? Excuse moa Pak, saya datang dalam damai Iki apa sih macet? Eh. Hey. Ya ngebak. Ngebak. Aduh kok gelak ngebak di situ. Saat seperti ini. Oh, itu bukan matanya ternyata. I was just defending ya, ya, tapi kamu membuat saya jantungan. Itu di labori. Oh shit, Chris, Ben, get your asses in here sorry, now. Sorry, tapi programku menyuruhku untuk lapor. Aduh, jantungku, rasane. Ano, oke, okay, oke, okay. ketemu ya, ketemu. Devin located. Oke, okay. ada berapa cabang yang bisa kita dapatkan? Banyak, Yusak ya? Wow, check shower, uh, uh, uh zoom. Oh, check shower. Eksamin statue. Oh, wah kira sih belum kita. Oh, oh, oke, okay. oke. Okay. Sih belum kita temukan banyak yo. Buy him another drink. Kayak kita. Melakukan pilihan yang baik Kita bisa sampai selamat Eh, cabangnya wakil Wah, bertahun-tahun kata Dulina nih Baiklah, baiklah Akhirnya kita mendapatkan Found Davian Oke, rek koyo sampai sini dulu Sek, tak kate dulu Semuanya, cek, iso tersimpan dengan baik Baiklah, baiklah, baiklah, baiklah Kenapa sih aku always do Uh, itu tadi adalah petualangan kita di Detroit Become Human. Yo, Detroit Become Human, episode 2. dan aku harap petualangan kita ini akan berlanjut ya. Kalau kalian suka sama video ini, please let me know. Kalau kalian gak suka, you always dislike kan komen, no, tapi dengan bahasa yang tetap sopan dan santuy. Kenapa? Karena setiap interaksi yang kalian lakukan adalah semangat buat aku. Karena aku ini masih sendirian ceritanya teman-teman. Timku masih belum terbentuk dan aku masih solo player di sini. Jadi jika terpakalinya mau ngapain? Jika aku tidak ada. Jika Dadah, dadah,